Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti IHMPT pada hari ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan hati dan pikirannya, serta Alkitab agar bisa mengikuti IHMPT dengan baik. Selamat menjalani ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Semoga kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan diberikan kesehatan. Nah, adik-adik seperti biasa nih, Kakak mau ngenalin ke adik, adik yang bertugas untuk hari ini. Untuk pembawa Firman pada hari Minggu ini ada Kevani. Untuk pemusik ada Kak Marcel dan Kak Brandon. Untuk liturgus ada kita nih, ada Kak Tasya dan Kak Gibi. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. teduh selesai Kita mengangkat nyanyian pembuka Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri Dan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 38 bait yang pertama dan kedua Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Ujian bagi Tuhan harus terus kita pemandangkan Kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Marilah kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang kau berikan kepada kami Sebentar kami akan masuk ke dalam ibadah kami, kami akan mulai ibadah kami Kira Tuhan mau pimpin jalannya ibadah ini Semoga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Dan firman yang kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja Tapi boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami serahkan seluruh jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan penghasilanmu saja ya Bapak. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan mereka masmur pujian yang terambil dari masmur 5 ayat 2 sampai 4. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan pemainan suling masmur Daud Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan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 Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kafani akan membagikannya bagi kita semua. Namun sebelum Kafani membagikan firman Tuhan, marilah bernyanyi dari kidung muda-mudi 115 bait yang pertama dan kedua. Tuhan kamu memanggil aku adik-adik sekalian, apa kabar? Semoga kalian hari ini sehat ya dan Kavani harap kalian masih semangat untuk mengikuti IHMPT online setiap minggunya. Mari adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa memohon bimbingan roh kudus supaya kita boleh mengerti nih apa sih yang Tuhan ingin katakan pada kita untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul, kami boleh bersekutu Tuhan di dalam IHMPT online pada pagi ini. Berkati Tuhan kiranya apa yang boleh kami baca pada saat ini, boleh kami mengerti, boleh kami renungkan dengan baik, dan Engkau memampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kiranya kuasa roh kudusmu boleh menuntun kami di dalam kami e, melakukan, kehendakmu Tuhan dan merenungkan firmanmu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayat 1-4. Mari kita baca bersama ya adik-adik. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu, Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau belajar dari seorang kusta yang memiliki iman yang luar biasa, dan dengan imannya itu, Tuhan mau menyembuhkannya. Seberapa besar iman orang kusta ini? Yuk kita simak sama-sama. Seorang yang memiliki penyakit kusta pada zaman Tuhan Yesus ada, akan mengalami penderitaan fisik dan juga penderitaan secara uh, psikis atau mental dari orang-orang di sekitarnya dia. Secara fisik, penyakit kusta ini menyebabkan timbulnya luka-luka yang mengerikan dan cukup banyak di seluruh tubuh bahkan dapat membuat penderitanya kehilangan anggota tubuhnya selain itu penyakit ini juga dapat merusak sistem syaraf dari uh, si penyakit kusta ini sehingga daya rasa hilang pada bagian bagian tubuh tertentu atau otot-ototnya menjadi lemah adik-adik atau otot-ototnya itu menjadi menegang di bagian kaki dan tangan sehingga kaki dan tangan mereka tidak berfungsi dengan normal lagi seperti kita dan terburuknya adalah penderita kusta ini dapat mati karena e, penyakitnya tersebut secara mental atau psikis penderita kusta akan dianggap najis karena saat itu penderita kusta dianggap orang-orang yang dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosanya sehingga Orang itu harus diasingkan dari keluarganya dan juga dari masyarakat tempat di mana ia tinggal. Dia tidak boleh tinggal di dekat dari e, masyarakat. Biasanya dia akan diasingkan keluar daerah dari tempat perkemahan mereka tinggal. Bahkan ada orang-orang yang tidak akan segan-segan melempari sependeta kusta ini dengan batu agar ia tidak mendekati mereka. Nah, Kisah ini bermula setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pengajarannya di atas bukit bagi banyak orang yang terdapat dalam kitab Matius 5-7. Saat orang kusta ini datang menghampirinya untuk meminta kesembuhan, Tuhan Yesus baru saja turun dari bukit dan masih diikuti oleh banyak orang. Orang kusta datang menghampiri Tuhan Yesus karena ia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia ia fokus melakukan tindakan-tindakan imannya yang menjadi bagian yang harus ia lakukan supaya ia dapat menjumpai Tuhan Yesus dan meminta kesembuhan dari daripada Tuhan Yesus. Nah, coba baik adik-adik bayangkan ya. Ketika orang kusta itu berada dalam kumpulan kerumunan orang. Adik-adik pernah enggak berada dalam kerumunan orang yang sangat banyak? Dan adik-adik sedang e, ingin mencapai satu orang di ujung kerumunan itu. Apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik akan berusaha semampu mungkin untuk dapat mencapai orang tersebut. Untuk dapat menghampiri orang tersebut. Nah, begitu juga dengan orang kusta ini adik-adik. Di dalam kerumunan yang besar orang-orang itu yang mengikuti Tuhan Yesus, dalam kelemahan tubuhnya dia, dalam kepengapan dia mungkin dia harus menutupi tubuhnya dengan baik Supaya tidak ada orang yang sadar bahwa dia menderita penyakit kusta Dia berusaha adik-adik Berusaha selangkah demi selangkah Untuk menghampiri Tuhan Yesus Untuk bisa datang Untuk bisa memohon kepada Tuhan Yesus Untuk kesembuhan dia adik-adik Adik-adik lihat bagaimana usaha orang kusta ini dari awalnya dia harus mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Dia harus tahu nih apa sih yang Tuhan lakukan. Kemana nih Tuhan Yesus datang. Apa nih yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai Tuhan Yesus. Semua itu dia lakukan supaya dia bisa sembuh adik-adik. Dia percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Karena dia tahu, dia mendengar kabar dari banyak orang. Tuhan Yesus melakukan banyak hal mujizat baik. Untuk bisa menyembuhkan banyak orang. Untuk melakukan perkara-perkara ajaib yang mungkin di luar dari logika manusia adik-adik. Nah adik-adik, di ayat kedua kita bisa melihat bagaimana ketika orang kusta itu berhasil menemui Tuhan Yesus. Berada di dekat Tuhan Yesus. Apa yang ia lakukan adik-adik. Dia tidak semata-mata langsung meminta apa yang ia inginkan kepada Tuhan Yesus. Tapi dia menghormati Tuhan Yesus. Dia datang dan menyembah Tuhan Yesus terlebih dahulu. Dia sujud menyembah adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan ia mengatakan satu kalimat yang menyatakan imannya. Bahwa ia tahu Tuhan berkuasa atas hidup dia. Mari kita baca ayat yang kedua adik-adik. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mari kita lihat adik-adik di sini. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalimat ini adik-adik menyatakan bagaimana sang e, penderita kusta ini Percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk dapat menyembuhkan dia. Tapi kita lihat di sini, dia tidak memaksa Tuhan Yesus. Dia tidak memaksa, tidak meminta dengan sangat menangis-nangis, Tuhan tolong sembuhkan aku. Enggak adik-adik. Tapi dia menyatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Dia pasrah. Dia e, mutlak menyerahkan e, seluruh permohonannya itu kepada tangan Tuhan Yesus. Dia percaya, dia tahu, bukan e, ketika Tuhan mungkin tidak mau menyembuhkan dia, bukan karena Tuhan tidak bisa, tapi mungkin dia tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk dirinya, tapi apa yang terjadi adik-adik. Di ayat ketiga, kita bisa melihat nanti bahwa akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan dia dari ayat dua ini, kita bisa mendapati tindakan iman dari orang kusta itu patut kita contoh, adik-adik. Keinginannya untuk sembuh sangat kuat. Dia tidak menyerah pada penyakitnya tersebut. Ia mencari jalan untuk dapat sembuh, dan itu ia dapatkan melalui Tuhan Yesus saja. Ia memiliki iman dan percaya Tuhan Yesus berkuasa penuh atas hidupnya dan mampu menyembuhkannya, adik-adik. Yang menarik lagi, walaupun yang tadi dia percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus berkuasa, menyembuhkan, namun ia tidak memaksakan kehendaknya pada Tuhan Yesus. Seperti yang tadi Kafani bilang, ia menyerahkan semuanya itu lagi kepada Tuhan. Karena ia tahu, ia percaya, Tuhan tahu yang terbaik untuk dirinya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita memiliki iman seperti orang kusta tersebut dan melakukan tindakan-tindakan iman sebagai perwujudan iman percaya kita kepada Tuhan? Ketika kita berhadapan dengan keadaan seperti sakit-penyakit, keinginan untuk menggapai cita-cita kita, menghadapi situasi sulit di dalam rumah, di dalam hubungan kita dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah mempercayakan seluruh kehidupan kita dalam Tuhan Yesus? Dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Sehingga kita bisa seperti orang pusta itu yang tidak memaksakan kehendaknya, yaitu keinginan untuk sembuh pada Tuhan. Namun sebaliknya, ia berkata, jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan dapat, ungkapan ini sama dengan ungkapan jika Tuhan menghendaki. Ungkapan ini juga sama dengan jadilah kehendakmu yang terdapat dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dan kepada murid-muridnya yaitu doa bapa kami jadi jika selama ini kita meminta dan menaikkan permohonan kepada Tuhan melalui doa-doa kita dan memaksa atau melakukan negosiasi-negosiasi agar Tuhan mau menjawab doa kita mungkin saat ini kita diingatkan kembali adik-adik untuk kita berhenti melakukannya ingat Tuhan bukan pesuruh kita, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang kita anggap baik bagi diri kita, belum tentu baik bagi Tuhan. Tuhan melihat lebih jauh ke depan daripada kita dikadik. Jika diumpamakan dengan jarak, kalau saat ini kita bisa melihat dengan jarak pandang 10 meter, maka Tuhan sanggup melihat jalan kehidupan kita sejauh 10 km ke depan. Ia tahu kapan kita membutuhkan apa yang kita minta. Ia tahu apakah yang kita minta itu mendatangkan kebaikan bagi kita atau tidak, adik-adik. Jadi, jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup kita. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ketiga kita balik lagi. Ayat ketiga lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau jadilah engkau tahir dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat 3 ini merupakan buah dari tindakan iman orang kusta itu, adik-adik. Tuhan Yesus merespon dengan mengabulkan permohonan orang kusta itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat, orang, melihat iman orang kusta ini. Dengan iman ia bertindak, tidak pasrah, adik-adik. Dan juga orang kusta ini berserah sepenuhnya akan kemurahan kasih Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus menjawab permohonan dari orang kusta itu, Tuhan melakukannya tepat pada saat itu juga. Tuhan tidak menunda-nunda dalam menjawab permohonan orang tersebut. Begitupun ketika Tuhan melakukan hal yang sama, menjawab doa-doa kita adik-adik. Jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita naikkan kepada dia, permohonan-permohonan kita itu akan dijawab tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat.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 Tuhan Yesus melarang supaya orang kusta itu untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, karena alasannya Tuhan tidak mau kalau orang-orang tuh mendatanginya hanya untuk mengharapkan mujizat-mujizatnya saja. Tuhan Yesus tuh lebih daripada itu, Ia adalah juruselamat kita. Tuhan mau bahwa kita umatnya melihat Dia sebagai sosok juruselamat yang membawa kabar baik. Untuk mendatangkan keselamatan bagi umatnya, jadi dengan himbauan ini, Tuhan Yesus tidak mau kehadirannya itu hanya diharapkan sebagai eh, apa ya, supaya orang bisa mendapatkan apa mujizat-mujizat terhadap kehidupannya, supaya orang bisa melihat eh, bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Untuk hidup dia, atau mungkin hidup orang lain, cukup sampai di situ, bukan pada keselamatan yang Tuhan bawa, bukan pada kabar baik yang Tuhan bawa untuk kehidupan mereka. Jadi, hal ini sangat, eh, sangat di apa ya, Tuhan Yesus sangat ingin eh, supaya mereka tidak melihat Tuhan Yesus hanya sebagai... Pembawa mujizat aja, adik -adik, tapi sebagai juru selamat dunia. Lalu, himbauan untuk orang kusta itu datang kepada imam bahwa ia telah sembuh dan memberikan persembahan sesuai dengan perintah Musa. Di sini, Tuhan Yesus sangat menghormati otoritas yang ada saat itu, yakni para imam yang sudah ditunjuk dan juga hukum Taurat, sehingga Tuhan Yesus pun memerintahkan kepada orang kusta ini untuk melakukan apa yang... Eh, yang harus dilakukan menurut hukum Taurat yang ada dan berlaku saat itu adik-adik. Tuhan Yesus menghormati pihak-pihak yang berhutang untuk memberikan pernyataan bahwa seseorang yang memiliki sakit kusta sudah sembuh atau belum, karena itulah yang tertulis di dalam hukum Taurat. Sehingga Tuhan Yesus meminta orang kusta itu untuk mendatangi imam dan memberikan persembahan sesuai dengan hukum Taurat yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa. Dari kisah tadi, kita bisa belajar hal sebagai berikut. Yang pertama, sakit penyakit yang kita alami ataupun hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, tidak semata-mata karena kita sudah melakukan dosa adik-adik. Sehingga Tuhan menghukum kita dengan sakit penyakit dan juga keadaan-keadaan yang tidak mengenakan tersebut. Namun, hal itu terjadi untuk kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita yang sempurna karena ia adalah juru selamat kita yang memberikan keselamatan. Dan pada akhirnya juga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita pelajari. Ungkapan bila Tuhan dapat, Tuhan dapat mentahirkan aku. Atau sama dengan ungkapan bila Tuhan menghendaki maka aku sembuh. Ini adalah ucapan yang diberikan uh, sang uh, pemilik uh, sang, uh, yang tadi penyakit kusta yang memiliki penyakit kusta itu kepada Tuhan Yesus ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus makna tadi sama adik-adik dengan ungkapan bila Tuhan menghendaki dan ungkapan ini mengandung arti beriman dan berserah ingat beriman dan berserah bukan beriman dan pasrah adik-adik itu beti-beti ya beda tipis tapi artinya beda jauh adik-adik. Beriman dan berserah artinya kita melakukan tindakan-tindakan iman yang menjadi bagian kita, untuk kita lakukan. Dan hasilnya kita serahkan lagi kepada Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17b mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, contohnya, kalau adik-adik mau masuk SMA favorit atau universitas favorit, atau mungkin adik-adik mau menang pertandingan penting di sekolah, misalnya apa? Basket, sepak bola, futsal. Kalau Corona udah gak ada ya, terus atau misalnya adik-adik punya cita-cita jadi pengen, e, pengen jadi artis. Chef terkenal, pilot, pramugari, pendeta, polisi, dan lain-lain. Atau mungkin jika saat ini adik-adik memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tua, kakak adik, atau sahabat, kerabat yang lain. Jangan cuma berdiam diri adik-adik. Mari lakukan bagian kita. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tadi masuk SMA favorit atau universitas favorit kita. Kita bisa menang pertandingan penting di sekolah kita. Kita bisa mencapai cita-cita kita. Kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kita. Atau mungkin yang saat ini adik-adik sedang dalam kondisi kelemahan tubuh. Sakit, mengalami sakit penyakit tertentu. Ayo adik-adik, jangan diam aja, jangan berserah. Jangan mengatakan, ya udahlah, terserah Tuhan aja deh, Tuhan maunya apa. Dan tidak melakukan tindakan apapun. Salah adik-adik. Seperti yang tadi Kavani bilang, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ayo, mulai lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau ingin masuk uh, SMP atau universitas favorit, ayo, belajar yang baik. eh uh, Biasakan mulai melakukan hal-hal yang e, membuat kita bisa maju mendapatkan apa yang kita mau dan hasilnya baru kita serahkan kepada Tuhan adik-adik biar Tuhan yang menjawabnya seturut dengan kehendaknya. Kemudian jangan lupa nih kalau selama ini kita berdoa meminta sama Tuhan A B C D E terus di ujung-ujungnya kita cuma tinggal bilang, pokoknya Tuhan, saya mau ini ya Tuhan atau ini. Ayo, mari kita ubah nih sekarang. Gimana kalau ketika kita berdoa, menyatakan permohonan-permohonan kita, kita sudah mulai, mulai, mulai membiasakan diri untuk mengatakan di akhir doa kita, jadilah seturut kehendakmu. Karena ini merupakan bentuk nyata penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan kepada kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita dan bahwa kita percaya hidup kita cita-cita kita masa depan kita aman dalam tangan Tuhan dan yang ketiga mari kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar adik-adik jangan mengenal Tuhan Yesus hanya supaya kita menerima mujizat-mujizatnya dalam hidup kita Tuhan Yesus itu lebih Besar dari sekedar mujizat-mujizat yang ia lakukan. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang memberikan anugerah keselamatan untuk kita hidup kekal. Dari mana kita mengenal Tuhan Yesus adik-adik? Dari Alkitab yang berisi firman Tuhan. Alkitab adalah sumber terpercaya bagi kita untuk dapat mengenal Tuhan Yesus dan Allah Bapa dengan perspektif yang benar. Jadi, jangan jemu-jemu untuk membaca Alkitab setiap harinya. Saat teduh atau mungkin mengikuti SPT yang hadir setiap pagi dari Senin sampai Sabtu, mari adik-adik kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, sama seperti orang kusta dalam cerita kita hari ini, yang dengan imannya tersebut ia melakukan tindakan-tindakan iman dalam memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Dan juga, ia berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, yang selalu membawanya dalam rancangan-rancangan damai sejahtera. Sehingga, ia sanggup mengatakan, jika Tuhan menghendaki, aku sembuh. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan saat ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, mengucap syukur kami sudah boleh membaca merenungkan firmanmu Tuhan pada saat ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar Tuhan dari seorang penyakit kusta yang memiliki iman yang luar biasa Tuhan. Di mana ia boleh melihat bahwa engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupannya. Dan ia boleh melakukan tindakan-tindakan iman sebagai pernyataan imannya kepadaMu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kiranya kami juga boleh seperti uh, orang yang memiliki sakit kusta ini Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang kuat seperti dia Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh uh, mengenal engkau Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kehidupan kami Bapa di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasaMu ada di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan rancangan-rancangan terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan kepadaMu, Tuhan. Dan tolong kami, Tuhan, untuk boleh selalu berserah kepadaMu, Tuhan. Kami melakukan bagian melakukan tindakan-tindakan iman kami yang menjadi bagian bagi kami, Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan apa yang kami harapkan atau kami cita-citakan Tuhan. Dan selebihnya Tuhan, hasilnya itu kami serahkan hanya ke dalam tanganmu. mu Engkaulah yang akan menjawabnya seturut dengan kendakmu. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa negara Indonesia Tuhan. Dengan segala permasalahan yang ada, dengan segala kondisi yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Tuhan. Tuhan berkati setiap uh, para pemimpin kami dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok daerah dimanapun mereka berada, Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, Tuhan. Dan ada damai sejahtera, Tuhan, bagi bangsa ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, yang mengalami bencana-bencana uh, alam Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksanamu Tuhan, berikan mereka berkat-berkatmu Tuhan, penghiburan kekuatan bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap melihat, walaupun mereka menderita saat ini, mereka mengalami hal yang tidak mengenakan Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, mereka tahu bahwa engkau turut bekerja dalam sesuatu, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Mereka aman dalam penyertaanmu Tuhan. Mereka aman uh, di dalam segala apa yang mereka alami saat ini, Tuhan. Mereka boleh melihat tangan kasih-Mu, Tuhan. Pemeliharaan-Mu, Tuhan. Di tengah-tengah uh, hal yang mereka alami saat ini, Tuhan. Berkati setiap orang-orang, pihak-pihak Tuhan. Yang uh, kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka. Untuk boleh menyalurkan bantuan kepada mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang ada di negara kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, e, vaksin sudah ada. Tuhan berkati pemakaian vaksin ini kiranya boleh berguna, Tuhan, boleh menjadi berkat, Tuhan, boleh menjadi alat yang Engkau pakai, Tuhan, untuk boleh membuat e, masa pandemi covid ini, Tuhan, selesai, Bapak. Dan kami boleh hidup kembali seperti sebelum COVID-19 ini e, ada, di negara kami Bapak kami boleh kembali hidup normal kami boleh beraktivitas normal Tuhan di, uh, di luar rumah kembali terima kasih Tuhan kami mau berdoa untuk gereja kami berkati uh, KMJ kami Tuhan um, ke, uh, para presbiter unit-unit misioner pengurus-pengurus atau mungkin tim-tim uh, kerja yang ada Tuhan uh, Tuhan berkati mereka berikan hikmat bijaksanaMu Tuhan di dalam mereka melayani Engkau kiranya mereka boleh memberikan yang terbaik Tuhan untuk hormat kemuliaanmu Bapak. Terima kasih Bapak berkati eh, IHMPT ini Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, eh, berkati setiap orang pihak-pihak Tuhan yang boleh terlibat dalam eh, IHMPT online ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Pengasihan yang kudus yang sudah mengajarkan kami berdoa.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 Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kafani sudah membawakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 460 bait yang pertama dan kedua, "Jika jiwaku berdoa." Pasti yang mau disampaikan nih. Yuk kita dengerin Warta PT Minggu 24 Januari 2021. Let's go! Selamat Hari Minggu adik-adik. Sekarang kakak mau memberitahukan Warta PT untuk minggu ini. Yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang boleh melayani di minggu ini. Untuk pemain firmannya ada kak Fani, lalu untuk liturgosnya ada kak Gabi dan kak Tasya? dan pemusiknya ada kakak sendiri dan kak Marcel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak dan adik lain yang ulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kita. Yang ketiga, kakak mengundang adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini. Yang keempat, kakak mau memberitahukan kepada adik-adik untuk bisa memberikan persembahan melalui QR Code ini. QR Code ini terhubung di BCA, Gopay dan lain-lain. Yang terakhir, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk terus mengikuti SPT dari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Selamat lanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PT pada hari ini sudah berakhir, namun waktu kita semua untuk memberitakan Injil Kristus baru saja dimulai. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri dan bernyanyi bersama dari... Kirum mudah-mudah seratus dua baik yang pertama dan kedua, ku beroleh berkat. Tuhan sudah kita terima bersama. Kiranya apa yang sudah kita dengar dan renungkan tadi tidak berlalu begitu saja, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita selalu. Mari kita tutup ibadah IHMPT hari ini dengan doa dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali, dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, selalu ingat pesan ibu ya, 3M memakai masker, Menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan ya adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa jam 8 pagi di kanal Youtube GPB Shalom Depok. Segenap kalian yang bertugas pamit. Selamat hari Minggu. dan Yesus memberkati.